Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini aneh mau ngebagi tutorial, itu cara mengganti tema di HP infinix guys Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia cara mengganti tema di HP Infini tanpa aplikasi tambahan Baik sahabat untuk cara mengganti tema di HP Infini langkah pertama Kita tekan layar LCD hingga sampai beberapa saat ya guys ya Hingga sampai menampilkan menu kertas dinding with get extend, dan menu Kemudian kita pilih di sini menu extend ya guys ya Kita tunggu loadingnya dan pastikan koneksi internet kamu stabil ya guys ya dan di sini ada menu tema kita pergi ke menu tema ya guys ya nah sahabat di sini ada banyak sekali pilihan tema ya guys ya bahkan sampai ribuan guys kamu di sini tinggal pilih saja tema yang ingin kamu terapkan di HP ini guys ya sesuai selera kalian masing-masing guys baik untuk cara mendownloadnya guys ya di sini saya akan mencontohkan saya ingin menerapkan sebuah tema-tema uh, ini ya guys ya untuk di HP infinix saya guys Kemudian jika sudah masuk Ke tema yang kamu pilih Kemudian kita klik unduh guys ya Kita klik unduh Kemudian jika sudah terdownload Kemudian kita tekan terapkan guys Sedang memuat Kita tunggu Oke guys Untuk temanya Sudah terpasang di HP infinix guys ya Dan untuk caranya 100% berhasil guys Wah keren banget ya Nah, sahabat, itu dia cara mengganti tema di HP Infinix tanpa aplikasi tambahan guys. Nah, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya.